Halo anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini Kali ini Pak Diksi akan menjelaskan uh, muatan uh, Menjelaskan pembelajaran muatan matematika Yang berjudul uh, Membandingkan Membandingkan Dua pecahan dengan pembilang yang sama, yuk mari kita pahami bersama ya. Oke, okay. sebelum kita melangkah kepada materi, ada baiknya adik-adik, anak-anak, -adik, uh, harus mengingat pula ya, ada beberapa simbol yang harus kalian ingat. Coba perhatikan di sini ya adisi uh, memiliki dua simbol coba perhatikan ya yang di atas ini itu dibaca lebih lebih oke okay, benar lebih besar baik yang di bawah yaitu dibaca oke okay, lebih kecil ya baiklah anak-anak, uh, Pak Diksi ada sebuah contoh soal ya uh, yang pertama ya yeah. maaf Pak Adiksi ulang ya Oke, okay, di sini kalian akan membandingkan sebuah pecahan ya, Yang tentunya memiliki pembilang yang sama Oke, okay, bagaimana untuk mengetahui bahasanya Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil Baik, lihat, perhatikan Di sini kalian harus memperhatikan penyebutnya dulu ya. Berapa penyebutnya anak-anak? Oke, baik sekali. Di sini ada 4 dan 3. Tugas anak-anak yaitu menyamakan penyebutnya ya. Di sini ada angka 4 dan angka 3, kita samakan penyebutnya ya. Faktorisasi 4 dan 3, bilangan berapa yang terbesar yang dapat yang lebih besar daripada ini yang dapat membagi kedua angka ini secara habis atau secara uh, atau bisa habis ya. Berapa? Oke, okay, benar sekali kita buat uh, penyebutnya kita samakan dengan angka 12 ya. Baik, di sini 12 ya, 12 kita hitung kesini 12 dibagi 4 sama dengan 3 ya kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6 6 kita masukkan kesini di sini ada angka 6 ya baik Kemudian yang ini juga sama, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke? Okay? Ada 4. 4 ini dibagi ya. 12 dib 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 4 Dikali 2 sama dengan 8 nah ini sudah ketemu dan menghasilkan penyebut yang sama pak diksi pindah ya pak diksi pindah di sini 6 12 titik 8 12 coba perhatikan karena penyebutnya sudah sama kalian uh, dapat langsung membandingkan Kira-kira angka 6 Sama angka 8 Lebih besar mana Berhubung ini yang lebih besar Maka tandanya Atau cara membacanya Kalian harus menyertakan Simbol Lebih kecil 6 per 12 Itu lebih kecil daripada 8 per 12 ya. Jadi Jadi 2/4 itu lebih kecil daripada 2/3 Nah-anak Bagaimana Apakah sudah dimengerti jadi bacanya 2/4 lebih kecil daripada 2/3 begitu ya Rara, Oke, sampai di sini uh, penjelasan materi tentang membandingkan dua, dua pecahan yang memiliki pembilang yang sama. Jika ada pertanyaan, silakan kirim komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran yang lainnya.